Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting dimanapun kalian berada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 Ingin memperbaharui rambut indah dan juga rambut cantiknya, Sumairah Raja kini berangsur menjadi remaja yang sangat cantik dan giginya hampir sama dengan Ayu Ting Ting. Semoga kepikir Sumairah Raja selalu bahagia dan bisa selalu menjadi semangat untuk Bunda tercinta. Masih yang kedua, dimana di sini ada Ayu Ting Ting bersama dengan keluarga menghadiri hitanan daripada anak Nurul Ragi Rustami kaki kanan ayu Ting yang selalu ikut kemana-mana dan alhamdulillah hari ini Bilkees dan juga semua keluarga serta Ayu Ting Ting bisa bersama-sama berfoto dan juga menghadiri hitanan kibo. Nurul Gerostami cepat sehat kembali dan berkah untuk acara hari ini. Tulis Mama Eting di akun Instagram pribadinya. Dan terlihat di sini Mama Eting sedang bernyanyi dan juga berdendang bersama dengan Bunda Nurul Gerostami di meriahnya pesta hitanan kibo. Sehat selalu untuk mom Aiting dan juga Ayu Ting Ting Semoga tahlil silaturahmi tetap terjaga selamanya Amin ya Rabbal Alamin Inilah kebersamaan Ayu bersama dengan keluarga tercinta Selalu kompak dan selalu mengutamakan kebersamaan Dan di sini Nurul Gustami mengucapkan Alhamdulillah ya Allah Lagi-lagi beribu-ribu terima kasih banyak yang dihaji Berkah selalu sukanya dari Ayu Tingting kumpul sama kalangan selebritis mau ada di acara keluarga jauh dari glamor ia mau berbaur walau udah jadi artis top tetap mau diajak kondangan ke rumah saudaranya dan membaur dengan penuh kesederhanaan Ayu Tingting adalah salah satu artis yang tidak pernah ingin mengembur gemborkan sesuatu bahkan Ayu Tingting selalu dihujat oleh siapapun beredar salah satu video tiktokers yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting Seorang artis yang pelit Namun setelah dikonfirmasi ulang Oleh para sahabat dari juga Para fans Ayu Ting Bahwa penyanyi dangdut Dengan inisial A Tersebut bukanlah Ayu Ting Ting Namun ada deh katanya Salah satu penyanyi dangdut Yang memang terkenal sangat pelit Dan pastinya Tidak ramah terhadap orang-orang Di sekitarnya dan di sini dari salah satu sahabat menemukan beberapa komentar di mana di sini ada sepenggalan kalimat dan juga kata-kata dari para sahabat yang mengatakan bahwa dari Joka Ayu Ting Ting jangankan minuman kita aja syuting film di Australia sebuah kru di Berlin Farpung berperek semua sama Ayu Ting Ting 8 menit yang lalu dan juga ada lagi nih Alhamdulillah gue punya sepupu anak yatim piatu dibantu semua biaya sekolahnya paket komplit Ayu Ting Ting gue pernah kerja sama Ayu Ting Ting gue MC terus bintang tamunya dia, dia baik banget kok, royal bahkan. Dia bawa makanan ke lokasi dibagi-bagi sama kru semua. Inilah beberapa kebaikan Ayu Tingting yang disebutkan oleh beberapa sahabat yang memang tidak bisa disebutkan satu per satu nih Ayu Tingting selalu memberikan kecutan dan juga kebahagiaan untuk orang-orang di sampingnya pemirsa. Tanpa menggemborkan geborkan dan tanpa ingin viral Ayu Tingting selalu berbuat baik meski tidak ada. Kamera yang menyerotnya informasi selanjutnya yang heboh di jagat Arabia nih pemirsa. Video TikTok Ayu ting, ting beberapa waktu yang lalu diminta oleh salah satu Pangeran nih dan mohon izin untuk diedit ulang dengan wajah-wajah tampan mereka yang lagi rame sampai Arab, nih pemirsa. Wah, wah, siapa sih yang tak kepincut dengan kecantikan Ayu Ting Ting? Salah satunya para pria yang asalnya dari Arab Saudi ini ini yang lagi rame sampai Arab repos di Santi, beautiful Wi Ahmad fit Ayu Ting Ting Dubai Coba mana yang gak tertarik sama depok kepala gilirikan mapanya itu tuh hahaha <laughs> bikin ciplang ciplogia 47 menit yang lalu inilah para pangeran dari Arab Saudi yang izin mengedit video Ayu Ting Ting yang sangat lucu dan ternyata ini mulai viral sekarang nih pemirsa, sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga pesawatnya bisa membawa keberkahan untuknya dan juga keluarga. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan TikTok terbaru yang lagi rame di Arab Saudi. Pastinya tambah ramai karena ada wajah Neng Ayu ting, ting yang selalu ceria dimanapun berada. Oke sobat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Mimin dengan cara like, comment serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh. back a year ago. I swear it tastes way back a year ago.